Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Leo di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Leo di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan September tahun 2020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 Ten of Swords ataupun 10 pedang secara umum Ten of Swords itu diaklikan mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang dipercaya orang-orang yang dicintai dan dari dalam diri sendiri yang berdampak negatif kepada kesehatan jadi disini menggambarkan Kesehatan seorang Leo akan sedikit drop di bulan September tahun 2020 dikarenakan ia terkejut dengan pengkhianatan yang ia alami ataupun yang ia hadapi di dalam kehidupannya Sehingga disini berdampak negatif kepada kesehatan seorang Leo di bulan September tahun 2020 Di sini seorang Leo mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai dan orang-orang yang ia cintai Dan untuk support energinya adalah Queen of One, secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo di bulan September tahun 2020 itu mengalami penurunan, dimana ia mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai dan orang yang ia cintai selama ini, dan dimana seorang pasangan akan mendukung seorang Leo agar lebih fokus lagi untuk menjalani kesehatan di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Leo dan kartunya adalah. Ace of Pentacle, secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ataupun ingin mencoba sesuatu yang baru jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan September tahun 2020 itu mengalami sedikit kenaikan di mana seorang Leo berusaha ataupun berhasil mencoba sesuatu pengalaman yang baru, pekerjaan yang baru yang menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya kesehatan seorang Leo tidak akan berpengaruh kepada keuangan seorang Leo di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of Swords Secara umumnya, King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan disini dikategorikan seseorang yang lebih dewasa dari seorang Leo dan di disini menggambarkan seorang Leo mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di mana seorang Leo mencoba peruntungan yang baru dan mencoba hal yang baru yang di mana seseorang orang tua memberikan masukan kepada seorang Leo agar mencoba sesuatu hal yang baru yang sangat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 Selanjutnya, kita kartu karir dan pekerjaan seorang Leo, dan kartunya adalah Ten of One ataupun 10 tongkat. Secara umum, Ten of One itu diartikan merasa hidup ditanggung sendiri, merasa beban terlalu berat, dan dimana di satu sisi ini dikategorikan mendapatkan pekerjaan yang ia lakukan secara sendiri dan dimana ia tidak akan mempercayai kepada orang lain, dikarenakan di sini ia mendapatkan pengkhianatan. Jadi di sini kelihatan karir seorang Leo di bulan September tahun 2020 itu sangat meningkat drastis, di mana ia mendapatkan banyak tawaran pekerjaan. Namun di satu sisi ia melakukannya secara sendiri dengan tanpa bantuan orang lain dikarenakan seorang Leo sudah mendapatkan pengkhianatan di bulan September sehingga di sini ia tidak akan mempercayai orang lain dan di sini kesehatannya akan menurun dikarenakan mendapatkan pengkhianatan dan kelelahan di dalam bekerja. Namun di sini keuangannya akan semakin meningkat. Dan untuk support energi yang dimiliki oleh seorang Leo adalah King of Cups. Secara umumnya, King of Cups itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan di sini bisa dikategorikan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Leo di bulan September tahun 2020 itu mengalami peningkatan di mana seseorang. Memberikan masukan kepada seorang Leo agar lebih fokus lagi bekerja sehingga meningkatkan dan menunjang karir dan pekerjaannya akan semakin meningkat lagi. Dan untuk hubungan asmara seorang Leo di bulan September adalah Egg of Cup ataupun 8 Piala Secara umumnya, E of Cup itu diartikan melangkah ke dalam alam, menyatu dengan alam, melangkah ke dalam diri sendiri, menemukan jawaban tentang asmara di dalam sen diri sendiri, dan di sini kebahagiaan tidak akan selalu kelihatan bersifat nyata. Dan untuk asmara seorang Leo di bulan September tahun 2020, di sini seorang Leo sedang mengintropeksi diri sendiri dan mengintropeksi pasangan di mana seorang Leo akan bergelut dengan diri sendiri serta menyatu dengan alam. Dan di dalam keheningan, seorang Leo akan membayangkan apa kekurangan dan kelebihan dari pasangan, sehingga di bulan September ini kelihatan asmara seorang Leo sedang digantung, ataupun Leo sedang menggantung pasangan. Namun, di satu sisi, pasangan di sini menunggu jawaban dari seorang Leo dan menunggu kepastian yang akan diberikan oleh seorang Leo kepada pasangan. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo sedang mengentropeksi diri dan mengentropeksi pasangan di mana hubungan mereka akan menggantung di bulan September tahun 2020 dan di sini seseorang yang lebih tua akan memberikan masukan kepada seorang Leo agar bisa memecahkan dan mendapatkan solusi dari permasalahan hubungan asmaranya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Star. Secara umumnya The Star itu diartikan impian, harapan, cita-cita, angan-angan ataupun tujuan hidup. Jadi jika kartu The Star kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan kesehatan seorang Leo sedang mengalami penurunan dikarenakan mendapatkan pengkhianatan di mana seorang pasangan mendukung dan mensupport agar Leo lebih fokus lagi di dalam kesehatannya. Dan Destan di sini menggambarkan impian dan harapan oleh seorang pasangan Leo kepada Leo, di mana seorang Leo harus fokus dan bangkit lagi mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu Destan kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Leo di sini menggambarkan keuangan seorang Leo sedang meningkat di bulan September tahun 2020, di mana seorang Leo mencoba sesuatu hal yang baru. Dengan masukan dan motivasi dari seseorang yang lebih tua ataupun dari sahabat seorang Leo sendiri dan destar di sini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan impian dan harapannya di bulan September tahun 2020, Dimana seorang Leo mengharapkan keuangannya akan semakin bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan seorang Leo mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan September, namun di sini ia akan dituntut bekerja sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain di mana seseorang yang lebih tua ataupun seorang sahabat serta karir akan mendukung seorang Leo dan memberikan masukan agar seorang Leo fokus di dalam bekerja dan Destar di sini menggambarkan impian dan harapan seorang Leo di dalam karir dan pekerjaan adalah tidak mendapatkan pengkhianatan sehingga di seorang Leo akan bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan jika kartu The Star kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan seorang Leo sedang mengintrospeksi diri dan mengintrospeksi seorang pasangan di mana hubungannya sedang digantung dan di satu sisi seseorang yang sudah dewasa dan lebih tua dari seorang Leo memberikan masukan dan memberikan solusi kepada permasalahan asmaranya. Dan The di sini menggambarkan impian dan harapan seorang Leo mendapatkan hubungan yang lebih bagus lagi, serta kategori hubungan yang bahagia akan Silna di bulan September tahun 2020, itu dikarenakan hubungan Leo sedang menggantung bersama pasangan di bulan September tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan September tahun 2020 itu berada di angka 10, 11, 18, 87, dan 79.